Vaksin adalah program pemberian kekebalan terhadap virus tertentu. Vaksin ada dua tipe. Vaksin live atau hidup dilakukan dengan cara tetes mata dan minum. Vaksin kill atau mati dilakukan dengan suntik atau injeksi. Vaksin tersebut antara lain vaksin AI, Gumboro, ND, Cacar, IB, dan Marex. Ada juga beberapa vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti vaksin kolera dan koriza. Vaksin untuk ayam khususnya ayam kampung ada berbagai bentuk jenis dan fungsinya. Dalam peternakan ayam pemberian vaksin adalah kebutuhan wajib untuk pencegahan dengan menekan terjadinya penyakit pada ayam. Pemberian vaksin atau vaksinasi yang tidak tepat mengakibatkan tindakan yang sia-sia atau bahkan menimbulkan dampak yang sebaliknya. Fungsi vaksinasi, vaksinasi atau pemberian vaksin, mempunyai fungsi untuk membentuk dan menambah antibodi, semacam kekebalan tubuh bagi ayam agar terhindar, dan kebal terhadap berbagai penyakit dan pada akhirnya produksi akan optimal tujuan vaksinasi vaksinasi atau pemberian vaksin diharapkan sebagai langkah proteksi atau perlindungan terhadap virus mikroorganisme merugikan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit unggas pemberian vaksin dilakukan dengan cara suntik tetes mata atau hidung serta dengan cara memberikan pada air minum ayam, pemberian vaksin dapat dilakukan dengan cara menyemprot dengan alat semprot, agar terhirup oleh ayam, vaksin diberikan agar masuk ke dalam tubuh ayam. Jadi, jika kondisi vaksin tersebut rusak, maka tindakan vaksinasi adalah sia-sia. Paling parah lagi ayam tidak kebal malah akan menjadi pembawa penyakit baru dan bahkan mati. Jadi, pastikan kondisi vaksin dalam keadaan steril dan masih baik. Waktu pemberian vaksin ayam yang baik dan benar adalah, umur 3-4 hari berikan vaksin NDIB tetes mata, umur 11 hari vaksin Gumboro, umur 18 hari vaksin NDIB, umur 24 hari vaksin Gumboro, umur 35 hari vaksin AIH 5N9 suntik 1 dosis, umur 39 hari vaksin NDIB, Pemberian vaksin diberikan setelah 2 jam diencerkan, jaga vaksin selalu dalam keadaan steril dan bersih. Sebelum diberikan ke ayam, vaksin harus disimpan dalam refrigerator, lemari es atau kulkas, bersuhu 2-8 derajat Celcius, terhindar dari panas dan sinar matahari langsung.